Pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Yaitu rangkuman semua update terbaru OB31 Oke okay. Yang pertama ada fitur baru pada bagian profil Yang pertama ada fitur info display yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan Fungsi dari fitur ini adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan info tim dari halaman pre -match. Yang kedua ada fitur seasonal KD yang berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan seasonal KD pada profil kalian Yang kedua ada fitur the platon atau the platon Yang cara kerjanya 11-12 dengan dinamik duo cuy dengan demikian kalian dan rekan tim kalian bisa mendapatkan hadiah keren dan eksklusif yang ada pada The Platun ini. untuk peraturan cedetnya yang pertama kalian temukan atau pilih mentor atau teman ingame kalian untuk menuntunmu. lalu ketika kalian lulus, kalian dapat mendaftar untuk menjadi mentor dan menuntun player lainnya. untuk hadiah dari tutor reward preview di sini ada 5 Loot Crate KO Nike level 3 terus ada 5 tiket Diamond Royal dan Weapon Royal yang ketiga ada fitur volume untuk notifikasi Kill Strike yang bisa kalian besarkan atau kecilkan yang keempat ada fitur Getar yang mana kalian bisa mengatur fitur getar ini pada beberapa bagian seperti getaran pada visualisasi suara, getaran interaksi player, getaran senjata, dan kendaraan Yang dimana sini kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan, kenyamanan, dan spesifikasi device kalian Takutnya kalau diaktifin semuanya terus device kalian itu kurang mampu mengaplikasikannya Nanti malah menjadikan gameplay kalian itu berat atau patah-patah ya kan Jadi disesuaikan aja lah yang kelima ada misteri karakter atau karakter baru yang dimana karakter ini memiliki skill bernama steel gel atau s iron yang dimana skillnya ini berfungsi ketika kalian memasang glue wall Glual kalian memiliki kemampuan memulihkan 10% durabilitas setiap satu detik dan meningkatkan damage sebesar 20% ketika kalian menggunakan senjata AR pada Glual. Pemulihan durabilitas dari Glual akan meningkat sesuai level dari karakter baru ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Dan begitu pun peningkatan damage nya juga akan meningkat sesuai dengan level dari karakter ini cuy Berguna banget sih skill pasif dari karakter ini cuy Kalau menurut gue bakalan jadi meta baru sih karakter ini jika sudah rilis di original server nanti ya kan Dan untuk saat ini diperkirakan karakter ini akan hadir pada bulan Desember mendatang Yang keenam ada pet baru yeti Untuk desain tampilannya gemoy juga nih Dan untuk skill dari pet yeti ini memiliki nama Frost Fortress Yang berfungsi untuk mengurangi 30% damage dari granat setiap atau dengan cooldown 90 detik untuk level 3 atau maxnya Dan kemungkinan besar pet ini akan rilis pada event top up berhadiah atau bonus top up nantinya yang ketujuh ada senjata baru mac10 atau max 10 senjata ini tuh memiliki tipe smg untuk damage yang dihasilkan dari senjata ini tuh lumayan sih cuy buat jarak dekat maupun menengah oke okay banget sih kalau untuk di jarak jauh juga enak tapi yang namanya senjata smg ya damage-nya yang dihasilkan itu kalah jauh sama senjata AR. Untuk semen yang bisa kalian pakai di senjata ini ada full grip, magazine dan skop Yang ke-8 ada Pulau Tunggu Baru. Yang kesembilan, ada pembaruan pada map in game. Jadi, pada update OB31 ini, kalian bisa melihat dengan jelas nama-nama tempat dari map in game yang telah diperjelas dan diperkeren. Simple sih pembaruannya, tapi keren, cuy! Kalau diginiin gitu, kan cuy? yang kesepuluh ada pembaruan pada lootingan FF token di map in-game yang mana kalian bisa menemukan FF token dalam jumlah besar atau banyak di satu tempat untuk di Free Fire advanced server kali ini kalian bisa menemui 100 koin FF token pada satu tempat atau pada satu lootingan saja kurang tahu apakah nanti di original server akan sama atau dikurangi untuk maksimal penemuan koin FF tokennya atau tidak. Wah, pembaruan yang sangat keren ya kan? Apalagi buat kalian yang suka beli glue banyak-banyak atau buat kalian yang punya temen tukang kenok. Hey! Ini merupakan info yang, yang sangat baik, bukan? Yang ke-11 ada pembaruan pada model Lone Wolf. Jadi, pada model Lone Wolf yang sekarang memiliki peringkat atau ranked result seperti rank pada kelas sekuat ranket. Wow. Um, buat kalian yang suka buy one atau adu mekanik udah dikasih wadah atau tempat atau modenya sendiri nih. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya mode ini akan mengurangi bocil-bocil buy one? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Oke. Okay. yang kedua ada mode baru Rush Horde akimbo atau akimbo time yang dimana pada mode ini kalian dapat menjumpai item baru bernama akimbo activator yang memiliki fungsi dapat menggandakan dua senjata utama dan weapon second kalian ini berlaku untuk semua senjata baik AR, SMG, SG, dan lain-lain kecuali senjata-senjata sejenis M79 atau pelontar itu tidak bisa digandakan, atau double, atau digunakan secara bersamaan dengan senjata lainnya. Yang ketiga belas, ada pembaruan pada mode training. Sebelumnya, jika kalian ingin mendapatkan global pada mode battle di training ground kalian harus mengambilnya pada kotak glue wall yang ada di rumah lantai 2 ya kan Nah pada update kali ini untuk pertama kalinya kalian masuk di Battle training kalian sudah dibekali dengan satu gluewol dan jika kalian mati dalam kondisi glue wall kalian itu habis kalian akan dibekali dua buah gluewol saat kalian hidup kembali. Pembaruan kali ini tuh sangatlah keren dan berguna banget sih cuy Apalagi buat player-player yang suka freestyle glue wall, belajar glue wall gitu ya kan Garena, thank you, I love you <SILENCIO> Yang keempat belas ada map salju yang kelima belas ada pembaruan pada mode kreatif mode yang dimana ada item teleport baru emm... Um, gua kurang tahu sih item teleport ini tuh baru atau emang sudah ada karena gua gak pernah main kreatif mode atau craft line sebelumnya cuy terus ada juga tempat atau item musik atau lagu gitu yang bisa mengeluarkan suara atau bunyi atau nada ketika kalian melewatinya yang keenam 16 ada beberapa emote terbaru yang pertama ada emote Rock Paper scissors yang dimana emote ini memperlihatkan gerakan layaknya dance challenge yang ada di tiktok-tiktok gitu yang kedua ada emote Satarot Reality yang dimana emote ini memperlihatkan seseorang yang bisa memanggil perisai atau dinding seperti global, gitu. Lalu dia menghancurkan perisai kaca pelindungnya dengan pukulan gitu. Yang ketiga, ada emote fire slam, yang dimana emote ini memperlihatkan gerakan tinju dan tendangan api. Yang keempat, ada emote tagend yang dimana emot ini tuh memperlihatkan gerakan seseorang yang sedang bermain teater gitu, cuy. Dan ada juga beberapa emot baru yang masih terkunci lainnya. Jadi, kita tunggu info lanjutnya, cuy. Kapan emot-emot baru ini bisa kita lihat, ya kan? Dan kita ya, review-review lah. Yang ke-17 ada dua animasi terbaru. Yang pertama ada animasi bridge gallop yang dimana animasi ini memperlihatkan seseorang yang menunggangi kuda yang terbuat dari air gitu dengan membawa SG titit atau SG 2 yang kedua ada animasi God This Time yang dimana animasi ini tuh memperlihatkan seseorang yang sedang menaiki kereta salju dengan desain robotik. Yang ke-18 ada avatar baru Headpick Winter Guy Sayangnya untuk sekarang gua belum bisa kasih lihat ke kalian semua kayak gimana tampilan dari avatar ini Tetapi kalau kita perhatikan dari namanya kemungkinan avatar ini memiliki tema atau berhubungan dengan event musim salju cuy Dan itulah beberapa rangkuman dari update besar OB31 kali ini yang bisa gua share kepada kalian semua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 Fuck it.